Yo cik cik cik balik lagi bersama Otong Spin kali ini kita akan review game get of Olympus ya seluruh kita bawa modal 55.000 saja <tuh> kita coba cari profit-profit mantapnya kita main di 800 810 double chain aktif kita coba quick 50 30 aja kita coba tik 30 Oh yeah, guys hari ini kita main di konten 88 sih terkacau tersolid saantero jagad dunia akhirat WD berapapun dibayar tunas oh, okay. toko di konten 88 juga enggak cuma ada slot saja sini lengkap ada bakarat tembak ikan dan lain-lain langsung cus aja untuk linknya ada di pin komen di pin komen juga tersedia beberapa fitur salah satunya ada grup Grootel untuk mengetahui situs-situs legend game yang lagi gacor apa aja terus ada Capri Admin bisa untuk ngecek RTP gamenya jangan lupa selalu cek RTP game sebelum memulai bermain nah di event di Facebook kita lebih fokus ke nomor nomor jitu Togel semua pasaran ada dan kita share tiap hari langsung terus aja semuanya ada di pin komen seluruh jangan ragu-jangan bimbang mainnya cuma di konten lawan lawan situs tergacor ke solid sehampir ujakan dunia akhir kali 24 birunya kasih dong birunya kasih Oh lumayan lumayan 16.000 nyawa tambahan nyawa tambahan saldo tambahan lumayan lumayan lumayan 4 kali lagi lumayan segera percuk data debate 800 dagang luka tadi 30 quick double check aktif ya tidak dapat free spin sekali kita coba dapat berapa semoga aja sekedar tradisi daging comeback lagi ayo terhitungnya boleh hijaunya boleh videonya boleh mahkota kurang satu tuh mahkota kurang satu anjur kalau menjadi itu mahkota pas Hmm, kincin boleh, uh merah merah merah nan, biru dulu baru merah, kalau nggak hijau sih kita lihat eh tinggal, hmm. aduh mahkota takut nanggung terus, tapi yang belum dampak bisa 10 menit, apakah ada tanda tanda jepe? kuning boleh kuning kuning kasih dong, kurang satu Ini kurang dua nanggung sekali, ayo aduh hijau kurang hmm. kuning kurang jadi biru dulu ungu jadi dong lah jadi jadi uh, ungu uh, ungunya ternyata kelas satu suram uh, breto sekali haus tanggul tiga belas sisa finishing lima kali lagi aduh nah, cincin kurang satu kuning konek biru harus menjadi harus gelasnya boleh dong masih aduh tiga belasnya dimana ya jelas kurang satu doang guys lumayan 40 itu tidak ada lumayan profit ini tadi kristin di pola 30 .000. ayo kasih lagi ya betah lumayan dirinya huh, kuning boleh kuning kuning lumayan uh, 16 kah 47 kali dua lumayan profit tuh scatternya ada di sini asik ya. asik asik asik asik rp ribu, udah cukup profit telur. Aduh biru kurang kita lanjutkan lagi larin pola ini kita ganti pola Kuning atas ini boleh kasih satu, enggak mau nah kita pindah apa ya nah, kita coba manual dulu 10 kali takutnya kayak kemarin itu loh, manual 10 kali langsung dapet scatter 5 isi naga cuh untuk linknya eh untuk full videonya langsung cek aja di channel saya cari aja Itu kita share tiap hari pola-pola gator yuska satu kali lagi satu lagi iya kan memang lagi mantap nih tuh di 10 biasa Hias itu andalan main dua kali free spin apakah ini ada isi? Aduh kuning jadi dong kuning jadi dulu enggak mau makota kurang satu tadi. Yo hmm. lumayan gelasnya dong kasih. Aduh malah bius. Kira jelas biasanya di situ jelas. Hmm mana Nah videonya jadi ini videonya jadi ini. Nah. Ah umumnya tapi kurang satu biasanya ini kan kurang lumayan tampil tukus. kita spin masih sembilan tapi yang mana tambahan tuh tambahan lumayan jarang-jarang kita dapat tambahan ini yang merasa main Zeus agak lumayan susah cari spin atau apa coba ke itu kita untuk linknya ada di tim komen konten 88 nih aduh aduh indah hijaunya merah aduh kurang juga nah hijau jadi ini jadi atau biru pasti jadi hmm, kuning jadi atas kelas petir dong Bos. Bos. nah itu lurus aduh hijau jadi juga aduh lagi atas kelas belah kiri kanan dong aduh kurang satu tambel lumayan tuh tambel dua dua enam bisa semakin harusnya profit musuh kalau profit langsung main santai saja biru jadi dong birunya jadiin nah ungu jadiin dong atas itu ungu. Aduh enggak mau terus lima kali lagi hijau jadi ambilnya kumpulin lagi yus. kita hajar kita hajar kita hajar kita Biru jadi kuning boleh dua lagi Nggak mau Kurang satu terus tuh Uh kasih dong yang manis-manis Uh Sisa tiga spin lagi Unyinya jadi harus Cincinnya jadi atas cincin petir uh. Kuning boleh biru boleh hijau boleh Hijau dulu kuning apa Kuning kiri dong Dua ribu dulu dong lumayan sembilan tuh dua, ribuan puluh merahnya sekalian boleh dua, sembilan puluh dua, sembilan puluh dua, sembilan puluh dua, sembilan puluh dua, sembilan puluh dua, sembilan ini dua, WD ini ini dua, sembilan puluh puluh dua, sembilan puluh dua, sembilan puluh dua, cuma di konten 88 pola merubah 55 kah jadi lima ratusan tanpa kuisuh nah tuntut saja ini ada di ping jangan lagi jangan tuntungan nih di konten 8 50-404 kalau sudah 600an topik lumayan tur udah 10 kali modal lebih 12 kali modal apakah kita kabur saja tunggu bisa bantar lagi kita kita coba lagi kali aja dapat fiskinan lo enggak otot abur saja dia tadi bolanya 30 quickspin 10 spin biasa kita coba turbo 30 aja selesai turbo ini kalau emang gak buat fiskin sama sekali atau petir-petir mantap kita auto kabur saja seluruh utamakan diri bermain kayak gini utama kan jadi pokoknya profit-profit tipis profit, langsung jadi saja karena modal kita modal trend modal tuh, atas atasnya juga sekitar Aduh kita main modal transfer, jadi yd, kalau udah profit lebih dari lima kali modal itu aja intinya bermain cintar jangan terbawa rapi anggap ini mah hiburan sama kalau profit-profit kayak gini utama kan WD udah udah 50 k, naik 600an nah, mari konten 8-8 Windows langsung cobain aja Linknya ada di pin game iOS. So. kalau uh, di 30 ini gak ada tanda-tanda free pin atau petir-petir mantap kita auto kabur salah nah. video Bunganya boleh, bunganya boleh, bunganya atas kuning, entah dong harusnya petir atau malamnya Hai, malam. tujuh kali lagi, enam kali lagi, lima kali lagi, empat, tiga, dua, satu. Ah, aduh ternyata petirnya ngelponet di akhir. Oke. Okay untuk hari ini kita akhiri dulu saja terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like share dan komen bye bye seluruh